dengan cara klik like, komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan tentunya kabar baik dari idola kesayangan kita Lesnar tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita lihat di unggahan storynya Lesnar Entertainment mengunggah momen foto bersama yang sangat luar biasa sekali nih persahabat ya, suatu kebanggaan kembali bangkitnya Leslar Entertainment dengan tim yang baru semangat yang baru, wajah yang baru, mudah-mudahan Leslar Entertainment semakin sukses dan terus berkembang amin, Masya Allah ini momen saat setelah selesai syuting persahabat ya. video klipnya Bunda Lesti Bismillah booming dan trending semakin gak sabar, menantikan kejadian yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita kemudian juga selanjutnya ada sebuah artikel nih persahabat ya dari Kapan Lagi Dangdut mengenai Leslar Bilar dibaykot tampil di TV karena kasus KDRT namun hal itu tak jadi masalah bagi Bilar dan Lesti ini persahabat ya ini sebuah artikel dari Kapan Lagi Dangdut mengenai idola kesayangan kita Ditemui di kawasan SCBD Jakarta Selatan Belum lama ini Lesti mengatakan Bilar punya kesibukan baru Alhamdulillah persahabat Bunda Lesti ini memang secara langsung menyampaikan Bahwa apa Bilar mempunyai kesibukan yang baru Lesti juga mengatakan bahwa Rizky Bilar Kini juga tengah sibuk mempersiapkan beberapa proyek terbaru Masya Allah luar biasa Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Kapan Lagi Dangdut Pasca kasus KDRT lalu memutuskan vakum dari panggung hiburan tanah air untuk beberapa saat, pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini sudah kembali hidup harmonis. Namun pastinya hal tersebut memberikan dampak untuk karir keduanya. Lesti pun mengungkapkan pekerjaan baru sang suami pasca kejadian tersebut. Masya Allah, mudah-mudahan bersahabat, idol kesayangan kita terus maju. Terus bangkit dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Kemudian juga selanjutnya kita simak persahabat Ada potret Cidukan Rangga Azub di lokasi syuting ya Alhamdulillah Idolanya Bun Ikut juga tentunya syuting di video klipnya lagu Budal Lasti Masya makin gak sabar juga nih menantikan actingnya Rangga Azab dan Bun terutama Bun ya karena langsung model video klipnya itu adalah Rangga Azab Masya Allah kemudian juga selanjutnya persahabat kita simak outfitnya Bun di Outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti yang diunggah oleh Kak Wandahara Ini ternyata dari Ayu Handari nih Masya Allah luar biasa Harganya pun bukan kaleng-kaleng Mencapai ribu rupiah Masya Allah berkah barokah Mudah-mudahan rezeki idola kesengan kita juga bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian kita mampir ke unggahannya Kak Bibo Satu hari yang lalu nih Kak Bibo mengunggah video nih bersahabat ya lagi berada di tepi pantai dan lagi melihat sunset wow ini keren banget dan tentunya kita salvo kalimat komentar nih yang diberikan oleh devia Rizky Paprika, bang sekali-sekali bikinin video bertiga dong bilar lesti sama abang fatih ditunggu video bertiganya bang katanya tuh dan langsung dijawab ternyata oleh kabibu siap katanya masya Allah Mudah-mudahan ada kejutan juga dari kami, Mengenai tentunya video-video cute-nya Leslar Family, dan kita juga mendapatkan informasi juga kabar bahwa Kabimo juga nih siap untuk bekerja bareng Leslar Entertainment. Ya, mudah-mudahan saja ada kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita, dan tentunya orang-orang terdekat. Mudah-mudahan ada cedukan cute. Hari ini dari Lesti dan Bilar, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Tentunya, ini dua informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.